ini, pernah dengar gak hadis ini, siapa yang berpuasa satu hari di bulan rajab lalu apa seakan-akan kanal hu'ajuru bagi dia puasa al sana seribu tahun ini lebay gak pak dan itu tertulis di kitab-kitab tapi kitabnya bukan kitab ahli hadis Kalau ada sahabat kita puasa bulan Rajab, nggak usahlah ya dibantah dengan dengan flyer-flier yang tidak dimengerti itu. kan Sekarang banyak ya puasa bulan Rajab bid'ah, dia nggak bisa bedain. Emang di bulan Rajab nggak dari Senin, emang di bulan Rajab nggak ada puasa bed. Apa di bulan Rajab tidak ada puasa tiga hari setiap bulan? Kata Abu Hurairah Al Sani Khalili. Kekasihku Rasulullah, hadisah sahih, mewasiatkan kepadaku untuk tiga hal. Duha dua, rakaat minimal, witir setiap malam sebelum tidur, dan yang terakhir berpuasa salasa ayam mingkul lishar. Tiga hari puasa setiap bulan. Itu enggak dilihat mau bulan apa saja. Maka Bapak Surah Makan Allah, jika ada sahabat kita puasa di bulan rajab, khusnuzan aja tapi kita perlu luruskan orang yang berpuasa di bulan Rajab karena hadis-hadis yang palsu dan do'if ini baru bermasalah contohnya jadi dalam bab ini ada seorang imam namanya Abu Muhammad al Hasan al hallal dia menulis tentang Fadlu Syahrir Rajab itu ada beberapa hadis dan semua hadisnya do'if bahkan palsu itu memang terbukti. Contohnya ini. Pernah dengar nggak hadis ini? Rajab syahrullah, syaban sya syahri, waramadhan syahr Ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Maka Rajab itu dianggap nama Allah oleh sebagian ulama. Syaban bulanku, sedangkan Ramadan bulan umatku ini hadis telah diteliti hadis do'if jiddan apa arti do'if jiddan jadi hadis itu terbagi sahih, hasan do'if secara kualitas hadis ini paling bawah do'if do'if itu banyak pembagiannya tapi kalau kita pukul rata ada tiga juga do'if biasa do'if dan do'if sekali udah deket kal ke modul palsu dan yang ke 3 maudu' hadisnya palsu para bahasa makan Allah hadis ini jiddan berarti udah semi palsu ada lagi hadisnya misalnya gini siapa yang berpuasa satu hari di bulan rajab lalu apa Seakan-akan kan bagi dia puasa alf sana seribu tahun ini lebay nggak pak? Dan itu tertulis di kitab-kitab, tapi kitabnya bukan kitab ahli hadis. Kitab yang banyak menyebutkan ini judulnya Durratun Nasihin pernah dengar? Durratun Nasihin Jadi ada kitab Riyadus Salihin itu pakai tanbihul ghafilin bagus, tapi yang ini nggak bagus durrotun nasihin, itu kumpulan dulu waktu kecil kami diajar oleh guru-guru kami, karena mereka bukan ahli hadis juga ingin memotivasi orang awam, dicarilah kitab, dapatlah durrotun nasihin ternyata kitabnya 70% lebih hadisnya bermasalah ada yang sahih betul ya 10% lah ada yang sahih hasan sebagiannya sisanya 70%an bermasalah dan tentang bulan rajab saya ingat saya di situ ada dua bab dulu kami hampir hafal semua itu kitab hampir hafal isinya maknanya kita hafal semua di situ disebutkan apa siapa yang puasa satu hari bulan rajab maka Allah bagi, jadikan baginya pahala 1000 tahun cara cek Amal-amal sunat yang hadisnya bermasalah itu gampang, bahwa pahalanya melebihi lailatul qadar. Coba kita lihat lailatul qadar berapa utamanya? Seribu tahun. Ini kalau nggak ngerti hadis, pakai aja kaidah ini. nah ngaji hadis itu lama pak. Kami alhamdulillah Allah izinkan ngaji hadis kepada beberapa syekh yang paling lama orang Indonesia, jadi ada orang Indonesia pakar hadis guru kami Sheikh Ali Mustafa Yaqub Imam Sar Istiqlal yang lama sebelum yang Sar Istiqlal, sekarang itu beliau imamnya beliau 9 tahun di Jawa, kemudian 9 tahun di Riyadh Saudi ngaji kepada ulama-ulama di Saudi dan berguru kepada ulama-ulama yang yang dahsyat-dahsyat ya. Mustafa Al-Azami bin Baz banyak, dan terakhir beliau berguru kepada Sheikh Hasan itu guru kami ini itu keras sekali, dan sempat viral tapi orang tidak paham viralnya ini, beliau ingin menjelaskan bahwa puasa di bulan Rajab semua hadisnya hadis yang mana hadis tentang keutamaan keutamaannya itu palsu dan daif. dua aja kalau nggak palsu mau tuh toif, tapi tolong dibedakan. Kalau saya ingin berpuasa bulan Rajab, puasa Seninnya ke puasa Idnya, atau saya ingin puasa mutlak itu boleh-boleh saja. Seperti boleh berpuasa di bulan yang lain. Tapi itu video kan dipotong, jadi nggak disebutkan bagian yang yang boleh membolehkannya. Bapak Salah makan Allah. Kalau nggak ketemu, coba pakai kaidah ini. Apa kaidahnya? Jika ada amalan sunnah yang melebihi pahalanya pahala laytul Qadar, pastikan hadisnya taif atau palsu. Satu malam laytul Qadar sama dengan seribu bulan. Ini satu hari bulan rajab sama dengan setahun atau seribu tahun, seribu tahun pak. ngalah-ngalahin laytul Qadar. Oleh karena itu hadis ini pasti palsu pasti palsu ya? ada lagi puasa rajabnya disebutkan dalam hadis yaitu juga Imam Khalal itu ya. inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajab di surga itu ada satu sungai bernama rajab man soma yoman min rajaba saqahullah min zalikal ma an siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Rajab Allah akan berikan dia air dari sungai Rajab kita udah cek pak ternyata nggak ada hadis sahih yang menyebutkan ada sungai namanya sungai Rajab di surga itu disebutkan bahwa ada ada sungai tapi gak disebutkan namanya Rajab kecuali hadis ini karena ini berkaitan dengan aqidah maka hadis ini tidak bisa diterima Akidah mengenai apa? Akidah mengenai sur, surga. Ada ini baru tang puasa ya, yang ketiga, yang ketiga mengenai sholat. Ini kita baru lewat malam Jumat pertama. Biasanya di beberapa pesantren, beberapa zawiyah, zikir, orang mengamalkan namanya sholat ragaib. Apa arti raghaib? berharap dapat Rahman Allah Ta'ala berapa rokaat pada Maghrib sampai Isya 12 rokaat setelah kita teliti hadisnya ternyata sumber hadisnya kita dapatkan dari kitab Imam Salafus Saleh sebenarnya Imam Abu Talib al Makki judul kitabnya Kutul Kulub Kutul Kulub itu artinya makanan kolbu lalu kitab itu hadis yang ada di kitab itu dinukil kembali oleh Imam Abu Hamid Al Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Maka dua imam ini termasuk imam yang rajin mengamalkan salat ragaib Tapi hadis itu diteliti nanti oleh Imam Imam Subuki dan Imam Aliraki. Apa hasilnya? Ternyata hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu. Oleh karena itu ahli hadis membidahkan salat ragaib solat antara Maghrib dan Isya di awal Jumat pekan pertama bulan Rajab tapi Imam Abu Talib Al-Makki dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali tetap melakukannya kenapa mereka tetap melakukannya karena mereka menemukan ulama salaf sebelum mereka mengamalkan